Wah teman-teman Di sini banyak sekali Ini mainan yang berbaris Wah banyak sekali hewan-hewan Mainan di sini berbaris teman-teman Mau ngapain ya dia Wah kita lihat ya teman-teman Wah didaw, Ternyata hewan-hewan tadi mau Dia mau mandi teman-teman Nih lihat teman-teman yang lain Sudah pada mandi Wah ternyata dia antrian teman-teman Mau turun ke bawah kolam ini Wadidaw Seru sekali rupanya Yuk kita mulai dari hewan apa ya Wah Semuanya pada pengen mau mandi teman-teman Wadidaw wadidiu Kita mulai dari sini dulu ya teman-teman Wah ini harimau teman-teman Yuk kita ceburin. Tung Wah, rimonya sudah berenang tuh teman-teman bersama ikan-ikan yang lain Dan yang kedua, ada Dino teman-teman Ini Dino hijau Kita ceburin juga seperti tang tadi Cung, wadidaw, dia mandi juga Ada anjing di sini Ceburin juga teman-teman Wadidaw, wadidiu Dan yang ini ada macam tutul nih teman-teman kita caburin juga ya teman-teman Semuanya pada mau mandi nih Wadidawadidiu Sepertinya seru sekali Yang lain ini Semuanya pada mandi Kita bertemu lagi dengan Dino Dino Warnanya orange teman-teman Kita caburin juga Wah seru sekali Airnya pasti dingin dan hewan-hewan ini pasti sangat menyukainya dan ini ada si raja hutan teman-teman kita celupin yuk wah didiu banyak sekali mainannya wah kolamnya hampir penuh nih teman-teman wah ada dino lagi teman-teman dino warna merah kita celupin juga ya teman-teman wah sepertinya seru sekali bermain airnya teman-teman wah ada si hewan tinggi nih teman-teman Ini namanya jerapah. Warnanya orange dan ada belang-belangnya teman-teman Wah kita ceburin nih jerapanya Wadidaw semuanya pada mandi Wah ada dino hijau lagi nih teman-teman Sepertinya dia juga mau diceburin Kita ceburin teman-teman wah ternyata pada panda yang melompat ke dalam kolam dan yang terakhir teman-teman ini ada si buaya biru teman-teman wadidaw wow, suaranya seperti ini teman-teman wah kita ceburin juga buayanya teman-teman wadidaw wadidiu waduh rupanya buayanya kebalik teman-teman kita tolongin ya supaya dia tidak kebalik Wah, banyak sekali mainan di dalam kolam ini. Pasti seru sekali bermain airnya. Hewan-hewan ini pada mandi loh teman-teman. Ini ada ikan teman-teman. Di sini, wah, kolamnya sudah penuh sekali teman-teman. Lihat tuh, seru sekali ya bermain di dalam air. Wadidawadidiu. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe ya. Di channel Toys of Mainan Sampai jumpa lagi di video berikutnya Dadah